serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslie. Tentunya baiklah para sahabat Leslie manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada sebuah kabar spesial terbaru dari industriar. Aku menyian mengunggah sebuah postingan foto tangan Baby L. Dan tentunya ada sebuah kalimat pertanyaan Doa kamu untuk BBL Tuh perselabat ya Doa kalian untuk BBL apa nih? Kita lihat juga di kalimat Kelsen yang dituliskan Karena tinggal hitungan hari menuju welcome BBL Mimin mau dengar dong doa-doa baik dari kalian ke BBL Hihi, Mimin tahu banget kalian pasti udah gak sabar Hashtag welcome BBL Indosiar Tuh, <tuh> Dan kita lihat di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang sangat luar biasa Dari akun Leslar Underskorsik mengatakan di kolom komentar Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, menggemaskan dan selalu dikelilingi orang-orang baik yang tulus mencintai Baby L Amin Wow, ini salah satu respon yang positif Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Lesti Bilar Tim, semoga baby menjadi anak yang soleh, berakhlak baik, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, bisa menjadi anak yang sukses di dunia dan akhirat. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, sekaligus menjadi pembuka pintu surga untuk mereka, semoga selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Wow, masya Allah, banget persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun sahabat Leslar Taiwan. saya selalu, semoga jadi anak yang baik, amin, dan ganteng pokoknya. Tuh, itulah beberapa respon, komentar, dan sekaligus doa untuk BBL persahabat. yang makin kak sabar, kita menantikan wajah yang menggemaskan, wajah imut, dan wajah ganteng dari anak pertama, Lesti dan Rizky Bilar. Tentu jangan sampai lupa, jangan sampai lewatkan tanggal 8 Januari, kita bersama-sama menyaksikan launching Perdana BBL di TV IndoSiar. Ke kabar selanjutnya, ada unggah spesial juga dari Ayah Kejora. Setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Dede Lesti. Ini luar biasa banget ya, sang ayah selalu mendoakan untuk anak tersayang Dede Lesti. Perhatikan di sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Ayah Kejora sing sehat gelis semangat wow ini kalimat yang sangat tulus dari ayah kejora doa untuk Dede Lesti mudah-mudahan selalu sehat cantik kata Dede, kata ayah kejora persahabat ya di postingan ini Dede Lesti pun ikut berkomentar dengan memberikan love hitam tuh masya allah banget ya kita aminkan doa tulus dari ayah kejora untuk sang diva dangdut Dede Lesti mudah-mudahan Diniklas dikejora selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Dan berikutnya perhatikan juga persahabat ada info penting untuk kita semua karena sudah di up saja di channel youtube nya Rizky Bilar di channel youtube kakak Bilar para sahabat ya ini vlog terbaru yang belum mampir silahkan mampir karena ini tugas kita semua warga Konoha untuk meramaikan persahabat ya vlog vlog dari idola kesayangan kita karena Vlog kali ini seru banget kolaborasi bersama Up Abdel. Judulnya saja sudah membuat kita tentunya ingin menonton cerita lucu kodiannya Leslar. Lucu ngakak katanya tuh. Wah, wow, pasti seru banget ya. <gih> Yang belum nonton silahkan mampir karena ini seru banget nih bersahabat ya. Vlog kolaborasi bersama Up Abdel dan Leslar. Dan kegabar berikutnya juga perhatikan Ada sebuah ugat spesial yang kita dapatkan Persahabat diubah oleh Akun Family Arskel Lesler 23 Kita lihat di sebuah postingan ini Persahabat ya yuk bisa yuk Wow tentunya membuat kita Semakin gak sabar dan penasaran Hasil dari syuting Persahabat Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan tentunya Bisa booming trending Apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar untuk selanjutnya juga ada sebuah unggahan spesial dari Bang Ariel. Perhatikan persahabat. Bang Ariel selat dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto, persahabat. Ya kita lihat tuh tangan dari Bang Ariel menunjuk ke kamera dan ada sebuah kalimat yang dituliskan Bismillah sekian abad akhirnya berjumpa dalam kesempatan project yang tidak terduga. Semoga lancar selalu. Amin. Wow di postingan Bang Ariel ini. Ada komentar dari Bang Bopak Bopakastillo Persahabat yang berkomentar mengatakan Wah ada rencana nggak baik nih Mau nilai kamera ya tuh. Wow. tuh Ada ada jadi persahabat ya Nantinya komentar lain juga diberikan dari akun Instagram Octavia Lydia Ancol duduk kalian luar biasa Sehat-sehat ya Tuh doa baik selalu diberikan kepada Bang Tentunya Ariel persahabatnya Mudah-mudahan Tentunya semua urusan leslar diberikan kemudahan, kelancaran dan kesukseskan. Amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan tentu cidor vitamin manja terbaru di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya.